Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada masa pandemi seperti ini Banyak perpustakaan sekolah berupaya untuk tetap bisa melayani pemustaka Salah satunya adalah dengan menyediakan sumber-sumber elektronik Berbentuk video, e-book, dalam hal ini berbentuk pdf Dan... Macam-macam layanannya juga berbasis uh, internet. Nah, pada video kali ini kita akan coba membicarakan tentang bagaimana kita memperkaya konten konten konten elektronik di perpustakaan dengan memanfaatkan fitur P2P yaitu copy cataloging atau menyalin katalog kartu katalog dengan slims bulian di versi-versi uh, cendana akasia slims sudah bisa melakukan copy cataloging tapi pada versi sebelum versi bulian fiturnya hanya untuk mengcopy data deskripsi bibliografinya Nah, kali ini di Slim 9 bulian fungsi P2P-nya itu sudah bisa meng menyalin data bibliografi, deskripsinya. Tapi juga ada opsi jika berkas elektronik atau lampiran berkas elektronik video, gambar, termasuk juga cover bukunya, itu bisa di-download sekaligus dan untuk versi fungsi seperti ini hanya tersedia di uh, Slim 9 di versi sebelumnya praktis kita belum fungsi ini belum tersedia jadi sekali lagi fungsi ini hanya bisa dijalankan di Slim 9 versi boolean dari mulai versi pertama sampai versi yang 9.4.1 yang baru ini, sudah bisa menggunakannya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung masuk. Ini adalah tampilan slims di lokal kita. Oke, kita masuk sebagai pustakawan admin. Silahkan login dengan kredensial Anda masing-masing pustaka, sebagai pustakawan. Oke, okay, saya sudah masuk. Ini adalah 15 buku yang by default contoh data yang ada di Slims. ya. Kita bisa lihat. Ini contoh-contoh bukunya. Sekarang, saya akan perbesar tampilannya untuk lebih detail lagi. Nah, sebelum kita mulai melakukan menambahkan koleksi buku-buku elektronik atau sumber-sumber elektronik di perpustakaan, maka pertama kita mesti set dulu. Kita mesti pastikan dulu target uh, perpustakaan mana yang menyediakan sumber-sumber elektronik yang bisa kita unduh tadi itu harus kita set di menu master file ya. di menu master file kemudian disitu ada cataloging server sampai default secara basically dasar pada dasarnya si Slim City tidak menyediakan server cataloging kita mesti tambahkan yang bisa menyediakan sumber-sumber elektronik untuk bisa diunduh oleh uh, Slim 9 bulian juga hanya Slims bulian juga jadi kita hanya bisa melakukan copy katalogi lengkap dengan mengunduh cover dan attachmentnya antar sesama pengguna Slims bulian. karena itu saya akan tambahkan server-server yang sudah menggunakan Slim 9 bulian. Di sini server type-nya P2P ya, kita pakai jangan yang lain. Karena fitur ini baru berfungsi untuk uh, sesama Slims. Saya akan menggunakan perpustakaan Desa Ciseeng di mana perpustakaan Desa Ciseeng itu sudah menggunakan Slim 10 bulian. Lalu kemudian saya tambahkan URL-nya, URI-nya. Ini adalah uh, URL-nya, lalu saya save. Oke, okay. bisa nggak kita tambahin yang lain bisa, tapi yang wajib kita cek adalah bahwa itu minimal servernya versi 9 Gimana cara ngecek apakah sebuah situs perpustakaan eh, menggunakan versi slim seberapa? saya panggil coba ya cseeng web id slims nah untuk ngeceknya cukup kita tambahkan teks ini tanda tanya p sama dengan slims info enter nah, kita akan menunggu respon dari server Ciseng nah di sini bisa dilihat ya bahwa server CIENG itu ternyata sudah menggunakan slim versi 9. Meskipun 911 enggak ada masalah karena sudah bisa berfungsi juga. Yang penting adalah slim versi 9 bulian. Ada situs yang lain, ada salah satu contohnya adalah ini. Pustaka Digital Kemdikbud ya. Kalau saya cek juga di sini p okay, sama dengan Slim's Info misalnya. Nah, yang versi Kemdikbud malah sudah versi lebih baru lagi 931. Berarti kita bisa gunakan nih, ini juga. Oke, okay, kita tambahkan. Tambahkan new server. Lalu di sini saya beri nama Pustaka Digital Kemdikbud, alamatnya adalah Pustaka Digital Kemdikbud ke ID Slims. P2P server ya. Save. Oke. Okay. Sudah selesai, kita sudah siapkan ada dua server yang kita bisa unduh sumber-sumbernya. Tidak hanya uh, apa? data bibliografinya saja, deskripsinya saja, metadata dari koleksinya. Tapi juga kalau ada berkas cover, sampul, gambar sampul, dan juga berkas-berkas lampiran, attachment, itu juga bisa kita unduh. Oke, okay, caranya gimana? Sekarang setelah kita tambahkan servernya, kita masuk ke menu bibliografi. Lalu di sini gunakan P2P services. Kita bisa mencari buku... Apa, nah ini tentu Anda harus paham dulu, buku yang kita cari adanya di mana, di pustaka digital Kemdikbud atau di perpustakaan Ciseng, misalnya ya. Nah, saya pengen ngambil yang di perpustakaan Kemdikbud teh saya pengen cari buku tentang perpustakaan digital, misalnya. Per perpustakaan digital oke, saya search jangan lupa, ini kita arahkan ke kemd.boot Uh, pustaka digital tidak ada coba kita coba lagi perpustakaan digital Pastikan internet Anda aman. Oke, okay. kita ganti coba perpustakaan. Oke, okay, kita coba cari di sini. Ada enggak sih perpustakaan digital? Perpustakaan digital. Oh iya, memang nggak ada. Oke, okay, kalau gitu apa? Uh, perpustakaan aja. Buku-buku tentang perpustakaan oh uh, banyak ada nih Ciki dan Tugas Indomak tajuk pengarang, oke okay. kita lihat nih, ada buku uh, ada sumber elektroniknya enggak? buku ini lihat detailnya oke, okay. ini ada ya sekarang berarti kita bisa ambil buku itu. Tadi judulnya adalah. Sumber elektronik kata kuncinya. Kita ganti. Sumber elek... elektronik. Dimana di KMT. oh kita dapat deh. Ini bukunya, ada covernya, kita tinggal select, lalu kemudian apakah kita juga ingin mengunduh lampirannya berkas digitalnya. Maka, kalau mau unduh, tinggal kita centang, lalu kita save. Itu pilih record, to database. Prosesnya akan sangat tergantung dari jaringan eh, internet yang Anda gunakan. Juga berkas besarnya, berkas file yang akan diunduh. Sekarang coba kita lihat. Bibliografi. Nah. Bukunya sudah masuk, datanya. Sampulnya juga sudah ada. Coba kita lihat lampirannya ada nggak? Oke. Duh, lampirannya juga sudah masuk oh bukan, ini attachment, nah ini dia lampirannya juga sudah masuk mau dibuka? oke, okay. kita coba uh, ke depan dulu ke beranda kita okay. host uh, slim 9 development tadi kata kuncinya sumber elektronik ya sumber elektronik oke, okay, sudah ada mau kita lihat ini alamatnya bukan yang kemdikbud ya di localhost sudah sudah pindah Oke, kita coba lihat bukunya. Nah, ini. Jadi dengan cepat kita bisa langsung mendapatkan sumber-sumber elektronik yang kira-kira apa kita perlukan. Oke. Kita tutup yang ini. Kita coba yang lain. Mungkin kalau perpustakaan sekolah butuhnya buku-buku fiksi ya. Buku-buku fiksi di desa Ciseeng ada nggak ya? Buku-buku cerita rakyat. Hikayat. Coba kita A lihat. Uh, dibandingkan dengan perpustakaan KMD. Perpustakaan desa Ciseeng cukup lambat. Mungkin ini karena server mereka. Nah ini Ternyata ada nih, buku-buku. Hikayat Datuk Hitam dan Bajak Laut. Bisa nggak kita unduh? Oke, centang dua-duanya. Mau ini juga diambil, silahkan. Save. Sekali lagi, prosesnya akan sangat tergantung dari jaringan internet. Kalau filenya besar, ya berarti kita harus nunggu sampai filenya itu berhasil diunduh. Sudah berhasil, kita lihat. Coba, nah... Hikayat sudah masuk. Oh, bajak lautnya malah nggak masuk nih. Coba kita lihat lagi. Iya, ternyata bajak laut yang tidak masuk kita bisa lihat di sini tadi. Hikayat Bayan Budiman. Oke, coba kita cari hikayat Bayan. Budiman Ada, Ada bukunya? Sumber elektroniknya bisa Nggak kita lihat Oke okay. nah, Dengan demikian Dengan memanfaatkan slim 10 yang 9 Kita bisa membangun Koleksi Sumber elektronik kita Atau kadang-kadang Orang apa, sebagian menganggapnya ini adalah koleksi. Eh, ini maka perpustakaan kita sudah menjadi perpustakaan digital karena kita sudah mengkoleksi sumber-sumber elektronik. Nah, silakan mau dimanfaatkan, silakan Anda gunakan istilah apapun. Tapi intinya, jika Anda sudah menggunakan Slim 9 bulan, maka kalian eh, sudah bisa. Me berbagi berbagi apa? berbagi sumber elektronik sumber elektroniknya begitu kita create ini saya edit misalnya lalu kemudian saya menambahkan attachment baru, gitu. silakan. Anda bisa tambahkan attachment baru gitu. nah, kalau kita tidak ingin berbagi attachmentnya dengan slim 9 maka pastikan di sini. Aksesnya, apakah private atau public, lalu siapa yang berhak untuk mengakses, ini harus Anda atur dulu supaya nanti jika lampiran atau file-file yang Anda simpan di SLIM 9 tidak ingin Anda bagikan misalnya terkait dengan perlindungan hak cipta atau karya-karya yang dianggap penting buat perpustakaan, maka silakan diatur hak aksesnya. Kalau publik, maka otomatis semua uh, pengguna slim 9 selama tentu selama uh, slim 9 Anda bisa diakses ya oleh orang luar. Maka pengguna slim 9 yang lain itu akan bisa mengkopi lampiran berkas koleksi elektronik Anda dengan cara yang sama seperti tadi yang saya tunjukkan. Oke, okay. demikian uh, video kali ini semoga bisa dimanfaatkan untuk membangun koleksi sumber-sumber elektronik di perpustakaan Anda yang pada akhirnya diharapkan bisa membantu pemustaka terutama pada masa pandemi ini untuk mendapatkan materi-materi pelajaran misalnya tanpa harus datang ke perpustakaan. Dengan catatan, slims Anda sudah bisa, harus sudah bisa diunggah di internet. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.